Pada waktu air sedang surut, maka lubang-lubang ini tidak terisi air. nah nanti ketika hari pasang maka lubang-lubang ini akan terisi dengan air nah air ini naik dari bawah karena daerah ini adalah daerah Pasang surut